USD Tsui Bullish, waspadai harga sedang berkonsolidasi. Bias harian pergerakan USD Tsui terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga USD Tsui sedang berkonsolidasi di sekitar area resistan.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD, SWIFT terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.99014, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.98713. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 0.8.1.2.1.2.